Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maaf udah lama tidak upload video langsung ajalah ke inti perbahasannya sekarang kita akan mencari recehan di dunia kripto saya menggunakan kiwi brosur ya recehan dari OCP ya yang lagi lumayan Oke langsung aja ya nama webnya adalah Cashbit ya langsung aja kita buka ya webnya. tapi ini saya memakai Wi-Fi. Oke, cara pendaftarannya bentar. saya baru download soalnya. saya kemarin pakai Chrome, nyoba pakai Kiwi Browser. tampilan webnya kayak seperti ini ya kawan-kawan. nah kayak gini bentuknya is gini kalau gratisan sesitip ya. Salah klik dikit langsung pindah. Oke bentar ya, diubah dulu. Nanti kita cari dulu dari history e dulu. Nah, yang ini. Oke. Tunggu ya, agak lemot sih soalnya di sini jaringannya pakai Wi-Fi. Nah, ini dari 2009 ya, ini udah lama, web udah lama nah ini yang udah klaimnya udah berapa banyak nih 55991 satu ya ini udah lumayan lama nih nih yang barusan WD ya kepala capek Oke langsung aja kita registrasi dulu ya kawan yang belum registrasi silakan Oke isi username, email, password, jenis kelamin, negara kita penduduk Indonesia ya kita pakai penduduk Indonesia dan satu lagi alamat, voucher pay bitcoinnya ya, lalu captcha, kemudian checklist dan login. Nah, saya udah login kemarin udah registrasi jadi saya langsung aja masuk ke webnya ya bentar ya saya script dulu biar aman oke tunggu nah masukkan dulu alamatnya ya alamat saya ya kalau kalian pingin nyoba atau yang udah lama dilanjutin aja, ya. Dan linknya saya taruh di deskripsi ya di bawah ya. Kalau yang belum kalian bisa nyoba-nyoba aja. Ini rencan lumayan lah daripada kita diam di rumah ada kegiatan. Harga bitcoin sekarang lagi tinggi. Nah ini ya misinya ya Hai starting sama ads ya karena misi bentuk ininya kosong mengajak nya ya kalau ads nya ya nah. caranya kayak gini bentar ya agak lemot nih jaringannya harus di dulu langsung sungguh aja Aduh, ini jaringan nah masuk nah ini ADS nya ya cara misinya kita klik aja kayak gini klik kita tunggu satu menit ya tunggu satu menit udah eh satu menit satu detik salah nah Isi yang beda ya, dari yang lainnya udah berarti masuk ya, rs supaya kita masuk, kita cek langsung ke ininya ya, rollernya ya, kiranya gimana ini, kita masuk kita isi capcanya ya, ya, isi capcanya, kemudian roller nah ini hasilnya ini 1,8 bit Oke okay. langsung refresh lagi terus sebentar nah, kita tunggu 5 menit jeda ya tunggu 5 menit jeda dan ulangi lagi seterusnya ya nah is gini kalau main di gratisan suka gini terus kita ya guys okay, story masuk dulu Oke hey, cara withdrawnya. Nah cara withdrawnya gini kita masuk ke withdraw ya. Withdraw di ke pak ya. Nah, kita di sini kita tandain dulu ya. Langsung masuk ke wallet Pacapai kita ya. Bentar kita login dulu ya ke pocepay kita. Oh ya yang belum daftar pocepay saya juga taruh linknya di bawah ya. Nah kita cari alamat BTC-nya ya, kita copy, salin, kemudian kita bisa tempel di sini ya. Kalau yang belum, yang pertama kali daftar biasanya minta alamat POC Pai nya ya selamat Bitcoin bet mau capainya nah kita withdraw ya withdraw kita withdraw ke mau capai kita withdraw 9 6 ini kurang dikit tanggung bentar ya tanggung tanggung komanya kita ke ADS skin dulu ya cari yang biar pas uh, kita sedi dulu tunggu sebentar satu detik uh. dulu ya nah kita klik yang bedanya ya oke oh, kembali kita langsung withdraw mudah-mudahan langsung masuk Biasanya sih enggak lama sih nunggunya enggak nyampe detik-detik maaf ini ya. sambil uh, ngopi soalnya Oke langsung saja withdraw draw ya nih udah masuk sukses ya ke pocah kita langsung kita cek ke pocahnya ya apakah udah langsung masuk atau tidak ya tunggu bentar saya kembalikan dulu Oke kita lihat dicek di paucap apakah udah masuk atau belum biasanya ini enggak lama sih aplikasi ini udah lama tapi masih aja membayar legit yang mencari PTC ya lumayan nih pada ini bentar ya Ngeloding. nah udah masuk ya 96 Satoshi ya Nah Banyak peramakan Oke Masukkan Selamat mencoba ya Kawan-kawan Semoga kalian diberikan